Baiklah sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian Saat ini Bang Mimin akan memberikan kabar dan informasi menarik terbaru terupdate seputar idola kita ke kabar pertama persahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial yang sangat luar biasa persahabat ya Yang mana tentunya didaklasnya kakak bilang menunjukkan keromantisannya Ini baru di up di channel youtube Youtubenya Leslar Entertainment persahabat ya wajib kita dukung Wajib kita support yang terbaik untuk Leslar Entertainment, masya Allah. Adegan di Wattpad jadi nyata gimana perasaannya belum aman, kata HP tentang kota Sultan tuh persahabat ya, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan selalu seperti ini harmonis romantis dari Lesti dan Rizky Pilar. Kita ke momen lain persahabat ya ada sebuah unggahan juga yang tak kalah romantisnya nih, masya Allah. Tentunya Kak Bilar ciumin pipi Lesti kejiora ya luar biasa mudah-mudahan selalu bahagia rumah tangga dari Dede Elasti dan kakak Bilar momen ini diunggah oleh akun Lesti Bilar galeri underscore ada kalimat caption yang dituliskan 20 detik ngebor pipi biniknya itu pipi kenyal ke squish kali ya makanya demen banget sih bapaknya kati Masya Allah luar biasa dan kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan banyak respon yang diberikan dari para fans yakni dari akun instagram niya underscore dny mengatakan dede dicium gitu biasa aja nggak ada ekspresinya kalau gue dicium gitu gue balas lebih parah lagi anjay masya banget ya memang <guluh> gesrek banget nih fans-fans dari Leslar luar biasa mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sebuah unggahan spesial momen juga yang kita dapatkan di balik romantisan dari Lesti dan Bilar. Ada tentunya tingkah laku yang sangat gresrek banget ya dari Lesti dan Bilar. Masya Allah, perhatikan nih. Diasyikin aja kata Dede Lesti kejaran joget bareng kakak Bilar masalah luar biasa nih Idola kita ini memang beda banget sama yang lain Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia terutama orang sahabat yang tetap dukung yang terbaik untuk Dedek Lesti dan kakak Bilar Dalam postingan tersebut juga banyak sekali doa dibanjiri dari para fans salah satunya dari akun Junior Anscar Bilar Lesti Sehat selalu leslarku, doa yang terbaik, amin Ya Rabbal Alamin, Masya Allah Banyak sekali doa baik yang diberikan kepada Lesti dan Rizki pilar. Selanjutnya ada uangga terbaru dari kakak Bilar Di akun Instagram pribadi miliknya Mengunggah sebuah postingan momen kebersamanya dengan Juragan99 Atau Mas Gilang dan Kak Sendian. Wow, luar biasa kita tentunya semakin bangga aja kepada Lesti of Luar biasa bersahabat ya Mudah-mudahan bumil cantik ini selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan Ada sebuah kalimat luar biasa juga yang dituliskan oleh kakak Bilar Thank you Mas Juragan 99 dan Kak Sandy Pramasari sudah ngundang kita kemarin. Wow, luar biasa banget ya alhamdulillah. Leslar diundang langsung oleh Juragan 99. Mudah-mudahan semuanya berkah dan barokah. Amin. Dalam postingan tersebut tentu banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para sahabat ada Teh Fitri Karlina yang mengatakan dalam kolom komentar, masya Allah berkah terus Bang Bilar dan Dedek Lesti kesayangan. Tuh ini adalah salah satu orang yang selalu mensupport, yang selalu mendukung hingga mendoakan terus untuk Dedek Lesti dan kakak Bilar. Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik persahabat ya untuk banyak orang. Selanjutnya kita lihat juga di sini ada sebuah momen spesial penampilan Lesti Kejora di acara Ami Award tahun 2019 nih Persahabati ya. Ini dilihat Lesti membawakan lagu Purnama membuat penonton terpukau di ya. yuk kita bantu support bantu dukung. Dan wajib kita harus persahabat yang mendukung yang terbaik Mudah-mudahan di ke kejora Di acara Ami Award nanti mendapatkan penghargaan Amin Tentunya kita tunjukkan kebar-baran kita Dalam mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya Ada unggahan dari IGS-nya Om Izhar Wilendra Yang mengunggah sebuah postingan dua jam yang lalu di persahabatnya ini luar biasa banget. Ada sebuah kalimat, nyader ga? Hari ini angka cantik, 19221. Semoga pertanda baik, amin. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan, tentunya ini pertanda baik untuk kita semua. Apalagi kita sebagai fans sejati dari Leicester harus tetap optimis dan tetap solid selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan dari Ibu Harsiwi Ahmad. Ini menginfokan bahwa bakal ada live juragan 11 nih persahabat ya Wow akan dipandu langsung oleh Ruben Onsu, Irfan Hakim, Jirayut DA, dan Rara Lida Ini live Instagram persahabat ya Hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 jam 19.30 waktu Indonesia Barat Tepatnya besok malam bakal ada live juragan 11 nih persahabat ya Kita lihat di kolom komentar Ini banyak sekali yang ingin bahwa Leslar live juga bersahabatnya Ya perhatikan Dari akun Emi Andri Amy Andri Mengatakan Bu Leslar dong Bu live Instagram katanya Tuh masalah banget ya Mudah-mudahan saja Ada kabar baik dan kejutan bahagia yang kita dapatkan Langsung dari Bu Harsiwi dan Lesti Bilar Selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah momen spesial banget ya dari awal ketemu, awal kenalan, awal PDKT kakak Dede Lesdi. Tentu kakak Bilar ini dimasakin tumis tumiskanku persahabat ya saat pertama kali berkunjung ke rumah Lesti Kejora. Dan sudah halal sahabat, ya, masak mie dan sekarang, wow lagi goreng pisang tuh, Masya Allah banget ya luar biasa momen dari awal hingga sekarang, tetap romantis mudah-mudahan selalu